power amplifier ya menggunakan tipe D1885 semuanya ya ini nanti kita bikin sistem kuesi Oke yang belum lanjut ke video silahkan subscribe yang belum subscribe ya guys ya Oke guys ini langsung kita kasih resistor kapur ya ini di setiap emitternya ini ya ini saya taruh bawah sini gini ya nanti Nah, di setiap emitornya kita kasih air kapur ya guys ya. Nah, ini kita solder di sini. ini karena transistornya sudah lama ya guys ya jadi agak kerak nih ya. susah nempelnya untuk yang kedua sama kita solder di setiap emitternya ya guys ya seperti ini guys nyoldernya rautek ya guys ya Transistornya wis kerak, guys. Jadi angel solder ya, guys. Nah, seperti ini, guys. Anggap aja udah nempel gitu ya, guys ya. Udah kayaknya. Oke, untuk transistor yang ketiga ya, guys ya. Kita solder lagi. maklum ini soldernya udah tua, transistornya udah lama ya, kerak guys ini nembangnya nggak bisa maksimal ya guys ngabisin teno ya ini, ya. harusnya nggak usah dibelipin gini ya, Enggak usah dikubetkan. <gir> ini karena biar kencang ya kubetkan ini ya, dibelikan. Ya. Oke. Okay. Oke guys, sekarang kita solder kolektornya ini ya guys ya. Kolektornya yang ini nanti tapernya setrum positif, terus kolektor yang ini, ini nantinya ke speaker ya, dapatnya emitor yang ini. ini nanti digabung kolektornya. Kemudian yang emitor ini, ini dapatnya nanti setrum negatif ya, guys. Ya, ini kolektor setrum positif, emitor sekrup setrum negatif ya, guys. Ya, Oke, langsung kita solder saja dulu. Solder buncel guys, ora landep, semarai kemborong seng ini guys ya. Gosol dari Sineve guys, kenma nyus guys, saya tak nyolok guys solder saya. Ya guys, ini solder darurat ya guys ya. Solder DC ya, pakai adaptor ini. Nah. Ini meskipun darurat wah panasnya minta ampun, guys. Ini setrum juga ya, guys ya. Ini. Panasnya jos tenan nih Ini solder DC guys, tapi panasnya full ya. <SILENCIO> lah tentang sini tinggal buat ngencengin yang belum nempel-nempel sangat panas sekali ini langsung nyos ya. langsung meleleh guys ini solder paling hemat ya tapi panasnya poal solder DC guys cuma 18 volt ini, oke, ini sudah tapi kemudian ini ya kolektor yang ini kita gabungkan ke emitor sini, oke guys. ini langsung kita solder kolektor yang satunya ya, guys ya. a few moments later guys ini driver yang kemarin ya yang memakai D1885 transistor horizontal TV ya maaf ini kemarin nggak sempet bikin videonya waktu bikin drivernya ini adalah driver safari biasa ya ini cuma kita rubah di resistornya saja ya kalau driver safari out emitter uh, darlington itu kan biasanya emitter dan emitter dapat resistor 330 ohm atau 100 100 ohm ya atau 220 ohm nah yang kita balik adalah resistor yang satunya kita kasih ke kolektor ya guys ya resistornya ke kolektor seperti gambar ini. Nah, jika di video eh jika di driver safari biasa memakai sepasang bukan sistem kuesi resistornya kan di emitor ya untuk mengumpan ke basis. Ya. Kalau di sistem kuesi resistornya kita pindah ke kolektor ya, guys ya. Dan basis yang min kita kasih kolektornya bukan emitornya ya seperti gambar ini Oke langsung kita cek saja ya guys ya ini sudah saya taruh di tempatnya ya langsung kita cek saja ini sudah hidup hasilnya sangat jernih sekali ya guys ya dan ini cuma hangat saja ya hangatnya merata tidak hangat sebelah ya ini saya pikir imbang ya dan sangat jernih sekali oke okay. itu saja video dari saya jika ada yang kurang E, maksudnya kurang paham atau kurang jelas silahkan ditulis di kolom komentar ya guys Besok saya sertakan gambarnya Oke terima kasih semoga bermanfaat